بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia dan nikmatnya Dan juga Kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap Segala Limpahan Anugerah dan kebaikan yang terus mengalir kepada kita semua, kita sadari maupun tidak kita sadari. Dan dari suatu hal yang hendaknya selalu kita ingat bahwa nikmat-nikmat dan anugerah Allah itu sangat banyak. apabila ingin kita hitung dan kita jumlah kita tidak akan sanggup untuk hal tersebut wa in taud dunya matallahi la tahsuha kalau kalian ingin menghitung hitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya kalian tidak akan bisa untuk menghitung hitungnya dan nikmat nikmat Allah itu hingga di tengah musibah dan cobaan pun beredaran di tengah manusia berada di segala kondisi dan keadaan. Karena itu kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wataala terhadap segala nikmat dan anugerahnya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wataala semoga Pertemuan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pertemuan yang selalu membawa rahmat dan kebaikan untuk kita semua, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah dimanapun kita berada, dan selalu menggolongkan kita semua di dalam hamba-hambanya yang mendapatkan lindungan dan rahmatnya dari terhindar dari segala kejelekan segala musibah segala wabah dan segala hal yang membahayakan wal sebuah kisah yang sangat agung sekali bermanfaat Penuh dengan pelajaran dan ibrah Untuk kita di masa ini Yang penuh dengan Berbagai kejadian, ujian-ujian Fitnah-fitnah Dari arah syubhat maupun syahwat bertebaran menyambar di sana-sini Kisah ini dan merenunginya adalah hal-hal yang sangat berharga. Dan perkara yang patut untuk direnungi. Baik kisah ini adalah semua surat yang dikirim oleh salah seorang Rawi hadit yang terkenal dari tokoh para ulama ahli hadit yang tersohor. Beliau ini kalau dibaca di dalam buku-buku hadith namanya pasti ada Ada di buku-buku hadith termasuk di dalam riwayat-riwayat kutubus cittah Derewayat Bukhari Muslim Dan seterusnya Beliau adalah Imam Musaddad bin Musarhat Bin Musarbal Ibn Shaddad Abu'l-Hasan al-Basri al-Asadi Dan beliau Menulis surat ini kepada seorang imam yang terkenal Yang menjadi panutan umat Islam Tokoh Ahli Sunnah Yang mengukir sejarah Di tengah manusia Beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah As-Syaibani Ini ringkas kisahnya Beliau sebagaimana di dalam riwayat Al-Qadhi Abu Ya'la ja di tabaqat Al-Hanabila. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dengan sanatnya di, di mana kib Imam Ahmad. Dan riwayat ini juga disebut oleh Abu'l-Fatah al-Makdisi secara lengkap di dimukhtasar al-Hujjah ala tarikh al-Mahjah walaupun beliau tidak sebutkan sanatnya tapi surat musaddat ini kepada Imam Ahmad rahimahullah itu adalah hal yang terkenal kemudian Imam Ahmad menjawab surat musaddat itu dan jawaban Imam Ahmad ini yang berjalan masa ke masa diterima oleh para ulama dan dipelajari di tengah ahli sunnah Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan Bahawa Risalah Imam Ahmad menjawab surat musaddad bin musarhad Kata beliau tahiyya mashhuratun indah ahli hadithi was sunnah Min ashabi Ahmad wa gairihim Dia adalah Riwayat yang terkenal Di kalangan ahli hadith dan sunnah Terkenal di kalangan murid-murid Imam Ahmad dan selainnya, talak bil kabul mereka semua yang menerimanya dengan penerimaan. Maksudnya semua dari murid-murid Imam Ahmad dan selainnya paham bahawa ini betul, berasal dari Imam Ahmad dan sah dari keyakinan Imam Ahmad. Dzikrha Abu Abdullah Ibnu Battah fi Kitab al-Imanah Disebut oleh Ibnu Battah dalam Kitab al-Imanah wa'tamada 'alayha ghayr wahidin al-Qadhiya bi wa katabaha bi qatatihi Dan ini dijadikan sandaran oleh banyak ulama seperti al-Qadhi Abu Yala ya wa Abu Yala ya bin Farra dan ini di kitabakat al-Hanabilah Beliau tulis surat Imam Ahmad ini dengan tangannya sendiri wa syay Risalah Imam Ahmad ini panjang ya Ini bukan tempatnya untuk menjelaskan Hanya saja Surat musaddad kepada Imam Ahmad Dan jawaban Imam Ahmad di dimahnya. Ini ingin Kita pelajari di sini Kita baca Kita petik darinya pelajaran-pelajaran Kita berada di satu masa Kenalilah masa ini Masa yang sangat perlu Kepada wijangan-wijangan seperti yang ada di dalam Surat musaddad kepada Imam Ahmad dan jawaban Imam Ahmad ia. Rahimahumallahu ta'ala Baik Jadi dengan sanadnya Wali Al-Qadhi Ibn Nabiya'ala Di Tabakat Al-Hanabila Beliau Buahkan riwayatnya Melalui jaluri berubatan juga kepada Ahmad Ibn Muhammad al-Tamimi al-Zarandi anahu qalam berkata lama ashkala ala musaddad bi musarhad Ibn al-Musarbal amra fitnah Tatkala perkara fitnah yang terjadi di masa itu muskil hal yang tidak jelas ada ganjalan terhadap musaddad bi musarhat وما وقع Dan apa yang manusia terjatuh di dalamnya min al ikhtilaf dari berbagai perselisihan fil qadari wal rafdi wal i'tizal wa khalq al qur'an wal irja mereka berselisih tentang masalah takdir, berselisih tentang masalah orang-orang rafiullah, berselisih tentang masalah kelompok Mu'tazilah. berselisih tentang masalah pandangan terhadap al Alquran itu makhluk, dan berselisih tentang irja. Maksudnya di sini perselisihan di kalangan. Ahli sunnah dan ahlul bidah Ada ahlul bidah yang berucap Dengan ucapan-ucapan itu tadi Maka ketika menjadi iskal Bagi Musaddad bin Musarhad Apa yang beliau lakukan Kata bailan imami Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Maka Musaddad pun menulis surat Kepada Ahmad bin Hanbal Rahimahullah pesan suratnya apa untuk ilaiya bisun dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulislah untuk khusus tentang sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulisannya ringkas ya Dan kalau ada yang nulis surat kantung tuliskan kepada khusus narasulullah sallallahu alaihi kira-kira apa yang terpikir? Hah? orang kalau bahasa umum sunnah itu sunnah ya seperti sholat sunnah puasa daud puasa hal-hal yang dikir nah itu sunnah-sunnah tapi orang di masa dahulu itu kalau sudah menyebut sunnah itu istilah istilah yang dipakai menjadi judul buku-buku artinya keyakinan yang disepakati di kalangan para ulama yang terwarisi dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diminta oleh Musaddad supaya beliau teguh menghadapi fitnah-fitnah itu. Fitnah-fitnah tersebut. Maka apa yang terjadi? Kata beliau, "Qalamma warada kitabuhu al-Imam Ahmad Ibnu Muhammad rahimahullah, begitu kitab Musaddad ini sampai begitu surat musnad ini sampai kepada Imam Ahmad di Muhammad bin Hanbal maka Imam Ahmad menangis. Wakala dan beliau berkata Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeem. Terjemah beliau musibah. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeem. Kata beliau Yesu Muhammad al Anahu qada anfaqa alal ilmi malan azimah Kata Imam Ahmad Orang Basri ini Mas'udnya Musaddat Belikan dari Basrah Orang Basri ini Menyangka dirinya Sudah menginfakan Harta yang sangat banyak Untuk mencari ilmu Wahuwa la yahtadi ila sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia belum mendapat hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini subhanallah ya. Dahsyat sekali sebenarnya kalau dipikirkan. Ini musaddad bi ini bukan sembarangan. Orang yang sudah menghabiskan harta luar biasa terkenal mumpuni dalam ilmu dan orang yang punya kecerdasan Luar biasa Sampai gurunya Yahya bin, Yahya bin uh, Musaddad bin Musarhat ini Itu meriwayatkan dari Gulbiyo Yahya bin Said Al-Qattan Yahya bin Said Al-Qattan ini Itu Orang yang punya hafalan Luar biasa di dalam sejarah ilmu rawi dia menghafal sesuatu itu kayak membaca surat fatihah. Ditanya apa saja hadir, dia di seluruh pembahasan. Sampai ada salah seorang imam juga selevel dengan beliau. Di kebiasaan ahli hadir di masa dahulu itu kalau dia ada waktu kosong, dia bilang carikan saya orang yang bisa menemani saya untuk mudakar. Biasanya mudakar itu dia minta orang itu bertanya tentang apa dihamparkan riwayatnya. Supaya dia ingat riwayat-riwayat itu. Atau dia tanya orang ini, kamu pernah dapat riwayat begini. Orang itu sebut iya, saya pernah dapat melalui riwayat begini dan begini dan begini. Maka diimbangi oleh dia, saya juga meriwayatkan hadits yang sama dari jalur begini dan begini dan begini. Nah itu di masa dahulu. Kalau sekarang dogeng itu. Pernah dengar? Sekarang ada yang kayak gitu. Yang ada berbalas pantun. ya Jelas ya? Kalau di masa dahulu itu kebiasaan para salaf, itu hafalan kemudian mudakar. Pakai Imam ini bilang datangkan saya seorang manusia, seorang yang saya bisa ajak mudakar. Maka didatangkanlah Yahya bin Said al-Qatthan menemani dia. Begitu selesai kata Syekh ini kata Imam ini, saya kan bilang datangkan seorang manusia. Kamu datangkan kepada saya bukan manusia. Ini orang saya aneh lihat bagaimana bisa hafalannya kayak begitu. Ini Yahya bin Said al-Qattan ini yang Dia menilai muridnya Musaddad bagaimana? Kata beliau kepada Musaddad, "Wahai Musaddad, kalau kami tidak sibuk, kamu duduk di rumahmu, kami akan datang." Itu tidak ada kebiasaan ahli hadis di masa dahulu, guru itu mendatangi murid. Tapi murid mendatangi apa? Mendatangi guru. Tapi karena Musaddad ini sangat istimewa, dan sangat diharapkan bermanfaat untuk Islam dan kaum Muslimin. Mala katakan, anda kata, laula anda nama syubulun, la, la Anda kata kami tidak sibuk, kami akan mendatangi kamu di rumah. Musaddad ini riwayatnya ribuan itu ada di dalam buku-buku hadit. Hampir semua buku hadit yang besar yang menjadi rujukan manusia di masa ini ada riwayat Musaddad bimusarhat. Bersamaan dengan itu ketika terjadi fitnah subhanallah seorang yang dengan keilmuan seperti ini dengan histori belajar seperti ini dan kiprah dia di dalam ilmu seperti ini masih saja ada pengaruh yang menimpanya di tengah fitnah kira-kira bagaimana kalau keadaan ini disaksikan oleh Imam Ahmad di masa kita di kondisi kita di kondisi kita Apalagi di kondisi fitnah itu lebih besar syubhat syubhat lebih banyak Dan orang-orang yang lancang terhadap agama Itu muncul dari berbagai jenis Dan berbagai macamnya Itu sangat mengkhawatirkan Maka begitu surat musaddad datang Imam Ahmad menangis rahimahullah Subhanallah Seorang yang sudah belajar Semikian rupa Tapi masih menulis surat Minta kepada Imam Ahmad Dituliskan sunnah Yang beliau pegang ya Dan sangkan saya Musaddat ini bukan tidak mengerti Dan bukan beliau tidak paham Apa yang ditulis oleh Imam Ahmad Di dalam suratnya tapi itu kebiasaan dari para ulama, ahli hadits di masa dahulu Kalau mereka berguru dari guru Maka itu ilmu diambil dari semua sumber, dari semua gurunya Dan dia tampakkan dirinya seakan-akan dia tidak tahu Padahal dia sudah pernah belajar Iya, Dan itu mungkin adabnya yang musaddad Rahimahullah ta'ala Di dalam surat ini Raitu Imam Al-Bukhari, beliau menceritakan bahwa dirinya menjumpai lebih dari seribu guru. Semua gurunya, beliau ambil dan beliau tim timba dari guru itu. Banyak pembahasan di seputar Aki, dari antaranya iman itu adalah ucapan dan amalan. Ya, itu ada di, jadi dari lebih seribu guru itu diajari Al-Bukhari seperti itu. Jelas ya? Dan ini dari kebiasaan para ulama Rahimahumullah ta'ala Baik, ini orang yang sudah belajar saya Masih tetap Minta supaya Diberi wejangan Dikuatkan Saling kuat menguatkan Saling mengingatkan Dan Ini pintu keselamatan di tengah fitnah Pintu keselamatan di tengah fitnah Makanya bagi siapa yang ingin teguh dan tegar Pada saat fitnah itu terjadi Jalannya itu adalah dia belajar Dia selalu berhubungan dengan para ulama Ini yang dilakukan oleh Dia Ini bukan orang yang baru belajar Bukan orang yang baru kenal sunnah Ya, Bukan orang baru ni, sunnah Ini seorang imam besar Musaddatin Bukan sembarangan Sampai Al-Bukhari berkata Di sahihnya Al-Bukhari itu biasanya di kitab sahihnya Kalau disebut rawi, disebut saja namanya begitu Tidak disebut apa-apa Menceritakan kepada kami si fulan, dari fulan, dari fulan Tidak dipuji, tidak Cuma disebut saja begitu tapi musaddad, pernah disebut oleh Al-Bukhari di kitabul hajj, di pembahasan di kitabul hajj. Kata beliau, haddathani musaddad, wahua musaddadun Kasmihi. Kata Al-Bukhari menceritakan kepada saya, guru musaddad. Dan guru saya ini di musaddad, dia musaddad seperti namanya. Musaddad itu kalau bahasa Arab, artinya orang yang lurus sekali, tidak ada bengkoknya. Kalau punya panah panah itu kan? Orang yang pakai panah itu dimaklumi. dia timbang betul panah itu diluruskan. Jangan sampai timbangannya apa namanya berat sebelah. Itu orang yang mengukur panah itu lihat itu luruskan sekali. Itu meluruskan panah seperti itu. Itu tasdid dalam bahasa Arab. Itu musaddad. Dia ini orang luruskan. ya, lurus sekali. Menurut Al Bukhari, rahimahullah ta'ala. Saya bersamaan dengan itu Di masa fitnah Juga masih minta wijangan dari Imam Ahmad Rahimahullah Dan ini beda dengan Etika dan akhlak Para penuntut ilmu Sejumlah dari kaum muslimin di masa sekarang Sudah tahu itu tempat banyak syubhatnya. Sudah tahu ini Hal, banyak hal yang saya tidak tahu Mungkin saya Kalau mendengar orang ini saya disesatkan Mungkin kalau saya baca di halaman ini Saya akan menerima Banyak kerancuan Dia sudah tahu itu Masih saja dia ikut di situ Dia baca ya. Dan Ini dari musibah Dan Itu yang menyebabkan Banyak orang yang terpalingkan dari kebaikan Beda dengan orang di masa dahulu Orang di masa dahulu itu Dia tahu belajar itu kemana Dia mengerti ilmu itu diambil dari siapa Dia punya ketakuan dia tahu bahwa orang yang berhak, dia mendengar berbicara tentang ilmu, itu adalah si fulan. Mengerti? Dan dia juga tahu kalau dia mendengar selain daripada si fulan dan fulan-fulan, orang-orang yang berhak ini, dia itu jatuh di dalam dosa. Itu dia mengerti. Kalau sekarang beda, ambil aja semuanya, dengarkan. Kalau ada baiknya, ambil. Kalau tidak ada baiknya, tinggalkan. Masya Allah. Jadi murid dididik menjadi syekhul Islam ibnu Taimiyah semua. Itu kan orang sudah belajar kalau kayak gitu dia bisa mila-mila. Kalau orang yang belajar itu datang ke guru, guru itu kalau dia guru yang baik dia ajarkan pasti ke muridnya kamu begini jangan begini harus begitu guru. Apalagi di masa banyak ujian-ujian dan cobaan. Iya, banyak ujian dan cobaan. Ya kalau dia tidak memberi jangan kepada muridnya seperti itu, Nah itu bukan guru yang baik. Namanya. Bukan guru yang lurus jalannya. Dan tidak seperti itu, Metode para ulama di dalam mengajarkan ilmu. Ini kalimat-kalimat saya ini memang agak berat ya. Untuk banyak. Kita di masa sekarang. Sebab dianggap itu adalah kalimat terlalu menyudutkan orang. Kurang bersahabat, kata ya kurang hikmah, ya hikmah ya hikmah tanda petik, ya. nah, Ini pemahaman sebagian orang itu menyampaikan agama dengan keinginannya sendiri. Dia tidak nilai bagaimana Nabi menyampaikan, para Sahabat menyampaikan. Baik. Kemudian yang kedua, jadi kita sudah ambil pelajaran ya bahwa seorang penuntut ilmu itu seperti Musaddad ini saja sudah Luar biasa di dalam ilmu Masih saja minta kepada Imam Ahmad Untuk Diterangkan kepadanya sunnah yang dia pegang Sunnah yang dia pegang Iya Kemudian yang kedua Perhatikan di masa fitnah itu Apa yang dibahas oleh para ulama Di masa fitnah Apa yang bisa meneguhkan Seseorang itu Iya Pembahasan tegar di atas sunnah Teguh, istiqamah di atas agama Istiqamah hingga sakratul maut, Husnul khatimah Istiqamah di alam kubur Istiqamah di akhirat Itu kalimat-kalimat indah Kita semua ingin mendapatkannya Tapi jangan berangan-angan Kalau tidak menempuh jalan-jalannya Untuk mendapatkan hal tersebut Itu ada jalannya itu ada metodenya. Itu ada jalurnya. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Para sahabat Rasulullah mewariskannya kepada murid-muridnya, para tabi'in. Dan itu berjalan dari generasi ke generasi. Memegang jalan itu itulah jalan keselamatan. itulah sunnah yang dimaksud oleh siapa? Musaddad di sini. Tuliskan kepada saya sunnah Rasulullah, itu yang dia maksud ya, Ibn Ahmad juga menuliskan kepadanya sunnah yang dia inginkan Kalau kita baca risalah ini, semuanya pembahasan tentang akidah Yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah Itu harus ada Membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah Jelas ya? Seorang guru itu kalau dia bicara Misalnya dia jaga orang-orang yang di depannya, ya sudah dia tidak usah bicara yang jelek-jelek, yang baik-baik aja. Maksudnya dia cerita tidak usah jinggung orang kalau dia salah, ada orang salah begitu biarkan saja. Nah, itu bagus ya, langsung itu, langsung meludap followersnya itu. Ingatnya, banyak pengikutnya. Tapi kalau dia menempuh jalan Nabi saw, ya, jalannya Nabi itu. Nabi SAW itu menyelamatkan para sahabat dari jurang-jurang neraka. Wa kurunni'matallahi alaikum id kuntum adaan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihim ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa minha Kalian dulunya itu di atas satu jurang ke neraka lalu Allah bebaskan kalian darinya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu guru yang baik itu dia enggak melihat apa yang dibilang oleh manusia. Suka tidak suka itu bukan urusan manusia. Yang dia lihat adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu seorang alim ketika dia berbicara sesuatu ditanya pertanyaan, yang pertama dia pikir itu jawabannya ini menyelamatkan dia di depan Allah atau tidak bukan dia berpikir bagaimana memberi solusi untuk orang yang bertanya tapi dia pikir dulu jawabannya ini bagaimana nanti kalau ditanya pada hari kiamat nah itu seorang alim seperti itu tapi kalau dapat di masa sekarang Ya, masuk di dalamnya orang-orang Kalau mereka hidup di masa Imam Ahmad Taala, Itu sudah habis semua itu Dianggap kepada ahlul bidah dan kesesatan Tapi sekarang Masya Allah bisa masuk dengan pakaian sunnah Bisa masuk sebagai orang-orang yang mengajak kepada apa? kebaikan Hal-hal yang seperti ini kalau tidak diingatkan Itu berbahaya untuk para penuntut ilmu secara khusus coba ya kan sudah belajar Masya Allah menuntut ilmu, hafal 30 juz ya tiba-tiba Masya Allah suara kamu ini indah juga kamu bisa coba ikut-ikut lantunkan nasyid di sana ya. berubah profesi jadi penasyid dari mana asal pemasangannya? itu jangan kamu fokus di Al-Quran saja ya. orang belajar itu enggak mesti dia jadi alim, memang kalian semua menjadi ulama harus ada juga di tengah umat ini, apa namanya, seorang pebisnis, seorang pemimpin, seorang begini dan begitu. Jadi ya kalau dengar ucapannya itu benar-benar juga ya. Tapi itu syubhat setan namanya. Mau manusia dari apa? Mau manusia dari ilmu. Itu ada hal-hal yang seperti itu. Kalau guru tidak menerangkan, ya diam-diam saja. Kan kasihan, orang-orang yang belajar ini sudah bagus di atas jalur, tiba-tiba dipalingkan, keluar dari apa, keluar dari jalan. Makanya kalau ketemu seorang guru yang kenal dengan Sunda, itu dari nikmat Allah yang sangat disyukuri. Nikmat Allah, subhanahu wa ta'ala yang sangat disyukuri. Iya. Yeah. Kata Imam Ahmad, beliau menangis, beliau berkata Inna lillahi wa inna ilaihi rajim Yaz'umu hadal basri Orang basra ini, musaddad Dia menyangka Annahu qada anfaqa alal ilmi malan azimah Dia sudah menginfakkan harta yang banyak Untuk mencari ilmu nah, Itu di masa dahulu ya Orang kalau mau belajar itu Memang betul-betul keluar biaya Kalau di masa dahulu Dan nah, itu luar biasa biayanya Iya, Sampai kata Sebagian ahli hadith Man talab al hadith Siapa yang menuntut ilmu hadith Maka dia nanti akan bangkrut Ya bangkrut kerana dia jual semua Harta bendanya untuk melakukan perjalanan Untuk membeli kertas Untuk membeli pena ya. Dan waktu itu bukan seperti sekarang Pena dan kertas itu gampang ya. Bukan seperti sekarang mau belajar dengan sangat mudahnya melakukan perjalanan Ribuan kilo hanya beberapa jam saja Di masa dahulu itu kalau orang mau pergi belajar Kadang dia tinggalkan keluarganya berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun Iya Ada yang bertahun-tahun Itu di masa dahulu Jadi banyak harta yang dia keluarkan Makanya Imam Ahmad itu rahimahullah Itu sampai di usia tua pun Beliau masih seperti itu. Jadi ya kalau sudah tiba ke Baghdad, sudah, habis, sudah mau habis bekalnya, balik lagi ke Baghdad. Ya, Beliau kumpul bekerja lagi, kumpul duit, setelah itu jalan lagi kemana. Makanya kadang sejumlah ahli hadith itu melakukan perjalanan berulang kali. Berulang kali. Maka menuntut ilmu itu ada pengorbanan. Pengorbanan dari Sudut waktunya, pengorbanan dari sudut Batinnya, pengorbanan dari sudut hartanya pengor Pengorbanan dari sudut materinya Pengorbanan dari perasaan meninggalkan orang yang dia cintai Meninggalkan kampungnya, tanah airnya ya. Itu luar biasa Luar biasa Dan Itu dilakukan oleh para penuntut ilmu Untuk orang yang mau belajar Sebab ilmu itu derajat yang paling tinggi setelah kenabian Derajat yang paling tinggi setelah apa? Setelah kenabian Tidak ada pintu ibadah Yang lebih mulia, lebih luas kebaikannya Melebihi pintu ilmu setelah pintu kenabian ya. Makanya orang yang masuk di dalamnya Itulah orang yang kaya dengan sebenar-benar kekayaan Yang hakikatnya kaya Orang yang Allah beri petunjuk dia senang kepada ilmu, cinta kepada ilmu Itu dia diberi anugerah oleh Allah tidak ada tiarahnya ya. Karena ilmu itu, itulah yang mengangkat derajat Membuat kedudukan itu menjadi tinggi Baik Jadi musadat ini beliau menghabiskan harta yang banyak Untuk belajar Kemudian kata Imam Ahmad, wahwulaiyah tadi ilasunna dari Rasulullah SAW. Dan dia belum mendapat hidayah kepada sunnah Rasulullah. Maksudnya belum mendapat hidayah, belum sempurna hidayahnya. Iya. Soal biasanya, kalau dia adalah seorang yang sudah sempurna di atas hidayah, dia adalah imam, panutan di dalam agama. Malah dia adalah rujukan manusia ketika terjadi fitnah. Rujukan manusia ketika terjadi apa? Terjadi fitnah Makanya Korun itu Ketika Dia keluar dengan pakaian kemegahannya Itu membawa fitnah kepada manusia Jadi sebutkan Kisah itu Di sural kasas Untuk menjadi renungan Bagi kita umat Islam maka keluarlah korun dengan pakaian kemegahannya Ini korun yang kaya raya ini Yang kekayaannya itu sulit digambarkan Bayangkan kunci-kunci perbendaharaan hartanya, tempat simah hartanya Ini baru kuncinya ya Rumah atau peti atau apa, kunci-kunci dia, Baru kuncinya saja Tidak bisa dipikul oleh Tujuh orang yang kuat Tidak ya. bisa dipikul oleh orang-orang kuat sedemikian banyak Ini baru kuncinya saja Makanya kita ini di Indonesia Kalau kita gali-gali Terus dapat misalnya harta berharga Orang Indonesia bilang harta apa? Harta karun, yaitu korun itu Sudah menjadi perumpamaan, saking banyaknya hartanya korun ini. Jadi bisa dibayangkan korun ini di masa itu keluar dengan pakaian kemegahannya Apa yang terjadi, terfitnahlah sebagian manusia Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia Wah yang dikata, saya dapat seperti yang dimiliki oleh korun Korun ini sungguh dapat bagian yang besar ini hati-hati ya Kalau mau teguh di atas agama Anda boleh ada sifat seperti itu Ini bahasa orang yang ingin dunia Datang dalam bentuk penjelasan Sifat orang yang ingin dunia Ini yang termakan fitnahnya korun Tapi kalau dia hidup Kehidupannya untuk akhirat Insya Allah dia tidak akan seperti itu Itu pemahaman kebalikannya Kalau dia hidup untuk akhirat Makanya setelah selesai kisah Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan ka'idah kehidupan Tilkad darul akhirah. Naja'aluha lilladina la yuriduna Uluwan fil ardi wala fasada Itulah kehidupan akhirat, itulah sorga Kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki Ketinggian di atas muka bumi dan tidak pula menghendaki kerusakan Jadi tidak ada ketinggian seperti Quran bangga tidak pula berbuat kerusakan seperti Firaun yang diceritakan sebelumnya di surah itu tapi dia betul-betul menghendaki kehidupan akhirat. itu kunci istiqamah. Itu kunci seorang teguh di atas agama. itu harus dia pupuk di hatinya. Dipupuk di hati. Sekarang sudah tahu masyaallah benar ya kita harus cinta akhirat dunia ini kegelapan yang bisa membahayakan hati oh sudah paham terus apa yang dia lakukan ya begitu-begitu saja tidak ada kegiatan tidak ada kerjaan itu menghayal namanya menghayal iya oh saya harus cinta akhirat tapi jarang dia belajar jarang baca Al-Qur'an tidak dia jaga dikirnya tidak dia jaga solat lima waktunya ini kan namanya dia sendiri yang merusak hatinya. Jadi itu harus dia pupuk di hati itu selalu terang benderang kehidupan akhirat di dalam hati. Kalau sudah seperti itu, maka itu adalah modal besarnya. Iya. Jadi orang ini sudah terfitnah. Kenapa? Kenapa? ingin dunia. Wah yang dikata kami dapat seperti yang didapatkan oleh korun. Korun ini luar biasa. Dapat bagian yang besar sebenarnya. Lihat siapa yang teguh waktu itu dikatakan dalam ayat setelahnya wakalan dari Nabi Muhammad dan berkatalah orang-orang yang berilmu wa betapa celakanya kalian wah orang-orang yang ingin seperti Korun Korun ini kafir kafir terhadap Allah dan Rasulnya Nabi Musa Alaihi Salam kafir terhadap nikmat Allah lihat harta yang diberikan kepadanya itu itu adalah ujian tambahan siksaan untuknya di dunia dan di akhirat maka betapa kali kasihan kalian Ya ingin seperti karun tawabullahi liman amanu wa amila salihan ketahuilah bahwa pahala di sisi Allah itu lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal saleh. itu kalau keyakinan ya, subhanallah satu kebaikan di akhirat itu, tidak ada apa-apanya dunia ini. Sampai Nabi menggambarkan ketika beliau naik ke atas timbar memetik dari ingin memetik sebagian buah ranting buah di sorga tapi beliau urungkan. Ketika beliau ditanya tentang hal itu, beliau katakan, "Andai kata saya petik hal itu, saya petik buah-buah itu, kemudian kalian mencium baunya, kalian tidak ada lagi selera hidup di dunia." Ngapain hidup lagi? Sudah mencium kenikmatan Yang dahsyat tersebut Nggak ada lagi selera Bisa tergambar hal yang seperti itu atau saya kasih perumpamaan masa kini eh? Ini anak-anak muda yang terkapar jadi mayat-mayat cinta Kadang seperti itu Kalau sudah diputuskan Waduh tidak ada lagi gunanya saya hidup Jelas ya ini orang kena penyakit saja. Ini orang sakit ya, yang kayak gini ini orang sakit. Orang sakit seperti ini saja. Kadang kayak gitu modelnya. Ini kenikmatan sorga tidak bisa dilukiskan dengan sesuatu apapun. Kalau ada penamaan sama, sama dalam penamaan saja, tidak sama dalam hakikat. Iya. Mau dibandingkan dengan kehidupan dunia? subhanallah enggak. Ada pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saling. Ada syaratnya tapi orang yang beriman dan apa? beramal saleh makanya orang yang mau istiqamah jalurnya itu selalu ilmu. Dan ini jalannya musaddad memang. Tanya kepada ulama, tanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, beliau tambah lagi mempelajari hal tersebut. Iya. itu tabiat fitnah. Kalau terjadi fitnah, begitu fitnahnya datang, orang-orang jahil kurang ilmu langsung menyambut, wah fitnah itu ikut naruh dalamnya, tapi orang berilmu, mereka yang teguh tegar dari itu kata Al-Hasan Al-Masri rahimahullah inna hadihil fitnah ida akbalat arafah kullu alim wa ida adabarat, arafah kullu jahil sungguhnya fitnah ini kalau datang itu setiap orang yang berilmu tahu ini fitnah, kalau kayak gini modelnya Orang jahil dia nggak ngerti, masuk aja ikut aja yo, senang aja. Nanti setelah fitnahnya bikin prahara membuat kehancuran malapetaka di sana sini, barulah orang jahil berkata, "Oh rupanya sedang terjadi fitnah." Ya. Nah itu perbedaan antara orang yang berilmu dan apa? Orang yang jahil. Karena orang-orang yang berilmu tahu kalau ada kejadian-kejadian tertentu dia ngerti. Ini kalau seperti ini keadaannya, akibatnya akan begini. Ya. Mereka bukan pesulap, bukan dukun, bisa menebak sana sini. Itu ilmu, ilmu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di dada orang-orang yang berilmu. Itu tidak muncul begitu saja. Ada proses belajar, dia menghafal dan terus mengulangi, ya, menggembelend diri di tengah ujian dan cobaan. Teguh di atas sunnah. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Begitu selesai membaca kitab Musnad ini, fakata ba'ilaih, maka Imam Ahmad membalas tulisannya. Membuat surat. Suratnya panjangnya saya ingin baca pendahuluannya saya. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin baqaya min ahli Segala puji hanya untuk Allah yang menjadikan pada setiap zaman ada orang-orang yang berilmu tersisa iya. Nah ini benar ya subhanallah ini dari nimat Allah kita di masa serusak apapun pasti akan tetap ada sekelompok orang-orang yang berilmu di masa itu, dimanapun masanya itu tidak akan berakhir sampai hari kiamat Raido telah mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda: "Tak ada ta satu kaifatun min ummati bahirin ala al-haq. Tak ada yang berdosa daripada mereka, tak ada yang berkhilaf daripada mereka, Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka. Orang yang menyelisi mereka, orang yang menggembosi, menghinakan mereka sampai dati, datang hari kiamat ini satu kelompok dari umat yang selalu menampilkan kebenaran tidak ada modelnya, dia diterima oleh semua manusia itu tidak mungkin mau jadi seorang imam dalam agama seorang panutan yang mengukir sejarah, lalu dia pengen dipuji oleh seluruh manusia itu tidak ada ceritanya tidak pernah dipikirkan oleh ahlul ilm orang-orang yang berilmu tidak pernah dipikirkan oleh Orang-orang yang berilmu bukan cari permusuhan, bukan seperti sebagian orang ya ucapkan kebenaran walaupun pahit, masya Allah, bagus juga ya. Bagaimana kebenaran itu walaupun pahit? Ya, ada yang ini sikat aja, akhirnya menjadi orang-orang yang aneh di tengah masyarakat. Ini keliru jalannya, itu tidak benar. Tapi maksudnya seorang yang berilmu itu, ketika dia menyampaikan hal yang benar, itu pasti ada orang-orang yang tersinggung, ada orang yang tidak suka. Iya. Makanya kata guru kami Sheikh Mukbil, rahimahullah, kamu kalau pengen semua orang suka sama kamu, caranya kamu ambil bantalmu, bawa selimutmu, pergi ke tempat tidur, tidur sana. Iya. Nah itu nada yang mengganggu kamu. Tapi kalau pengen ilmu, lihat Imam Malik rahimahullah. Beliau bertanya kepada murid-muridnya Apa yang diucapkan oleh manusia kepada saya? Kata orang-orang, ada, ada yang memuji-mu, ada yang mencelaMu. Ini Imam Malik rahimahullah Ada yang memuji dan ada apa? Yang mencelamnya, kata Imam Malik Alhamdulillahilladhi lam yajma'akum ala dambi Kata Imam Malik, Alhamdulillah Yang tidak menjadikan mereka semua berkumpul mencela saya kalau semuanya mencela saya itu baru masalah tapi kalau dia yang mencela dia memuji itu biasa ya itu biasa, karena itu para nabi dan pak rasul ada yang menjawab dakwah mereka dan ada yang tidak menjawab dakwah mereka, kafir terhadap mereka bahkan keluarganya yang terdekat ada yang sebagiannya anak-anaknya ada nabi yang diselisihi oleh istri-istrinya kurang apa? kurang hikmah apa para nabi dan para rasul? kurang ilmu bagaimana? Hidayah itu di tangan Allah. Jangan menganggap bahwa hidayah di tangan kita. Kita bisa memasukkannya ke hati manusia. Kita itu punya hidayah dalam bentuk menyampaikan yang benar saja. Itu hidayah yang kita punya. Kita sampaikan yang benar, syariat Allah dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan cara yang paling mudah diterima oleh manusia. Dengan cara yang paling lembutnya. Dia dapat hidayah senang atau tidak senang itu bukan urusan kita. Itu kembali kepada... Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Ibnu Ahmad rahimahullahu taala ketika menulis surat ini beliau sudah terangkan, beliau katakan segala puji hanya untuk Allah yang menjadikan pada setiap masa ada sekelompok dari ulama yang tersisa. Selalu ada itu. La yadurruhum man qadalahum wala man Terus-menerus ada satu kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka. Orang yang menyelisi mereka atau orang yang mencelah mereka. Kata ibu Muhammad, dia doa, membolah ilal pudah. Mereka ini orang yang berilmu yang tersisa ini tugas mereka mengajak siapa yang tersesat menunjuk, mengajak siapa yang tersesat Menuju kepada petunjuk. Itu tugas mereka. Itu tugas ahlul lill. Kalau ada orang yang menyimpang ada orang yang tersesat. Lihat saja Imam Ahmad rahimahullah. Ini sadda, Musaddad bin Musarahat ini bukan orang tersesat. Tapi subhanallah penuntut ilmu. Harusnya dengan kadar yang dia infa'akan. Dengan ilmu yang sedemikian banyak. Harusnya dia sudah menjadi tokoh imam dalam sunnah. Tidak ragu. Tapi masih juga menulis surat ke Imam Ahmad. Rahimahullah ta'ala. Bagi imam Ahmad menangis akan hal tersebut. Jelas Jelas ya? Baik. Ya, kalau kita hitung-hitung, mungkin diri kita lebih banyak lagi harus ditangisi. Kalau kita hitung kepada diri kita. Sangat banyak hal yang harusnya kita tangisi. Jadi, pelajaran yang sangat berharga. Yaitu mereka ya doona ila huda Mereka mengajak orang yang tersesat menuju kepada petunjuk. Ya, wa yanhauna 'anil dan mereka melarang dari hal-hal yang bisa membidasakan. Melarang dari hal-hal yang bisa membidasakan. Ahlu ilmu itu tajam pandangannya. Kalau terjadi suatu dia lihat, ini hal yang berbahaya. Perkara yang bisa membahayakan bisa membidasakan. Ya. Karena itu memang ilmu yang mereka pelajari. Ilmu yang mereka pelajari. Tapi bersamaan dengan itu, bagaimana cara mereka mengobatinya? Ini bahasa-bahasa Imam Ahmad ini luar biasa ya? Mengajak orang yang tersesat kepada hidayah, kepada petunjuk. Iya. Dan melarang dari ar kebinasaan. kebidasaan. <tongan> Wa <tongan> bi kitabillahi al-mauta. Dan orang -orang yang berilmu ini, itu menghidupkan orang-orang mati. Dengan Kitab Allah, dengan Kitab Allah yang mereka pelajari, yang mereka pegang, yang mereka ajarkan, mereka menghidupkan orang-orang yang mati. Ya, ya luar biasa ya, di kalangan ahlul lel, orang mati bisa dihidupkan. Kalau sekarang dokter secanggih apapun, ada yang bisa menghidupkan orang mati. Hah? kalau ada yang bisa menghidupkan orang mati, itu ceritanya cuma di film sinetron saja ada orang mati bisa hidup pergi balas dendam ya. tapi kalau mau lihat orang yang menghidupkan orang mati benaran, nah itu para ulama mati apa di sini, bukan mati fisiknya orang yang tidak mengenal hidayah, tidak mengenal petunjuk, itu di dalam bahasa Al-Quran dihitung sebagai orang yang mati itu bahasa Al-Quran apakah orang yang tadinya dia mati dia mayat bangkai kemudian kami hidupkan dia ini kata para ulama dihidupkan dengan ilmu dihidupkan dengan keimanan dihidupkan dengan petunjuk kami hidupkan dia kami beri dia cahaya, dia berjalan di tengah manusia eh Ini orang yang mengenal Islam, mengenal petunjuk Dia mayat, dibangkitkan Hidup lagi Iya Hidup lagi Apakah sama orang yang seperti ini Dengan orang yang tetap mayat Dalam kegelapan, tidak mau keluar eh Itu orang yang Tidak mau belajar, berpaling dari ilmu itu Bahasanya itu kegelapan Makanya kalau dapat pada hati Sudah ada jenuh pada ilmu Turun Tensinya Atau turun semangatnya di dalam belajar Ada bentuk futur Itu harus diobati segera Dia harus hati-hati Segera dia mohon kepada Allah Agar supaya dia diampuni dalam hal itu Dan dia mohon Supaya dia diberi apa? Petunjuk dan hidayah Diberi petunjuk dan hidayah Baik, jadi ilmu itu menghidupkan. Di antara, uh, apa namanya? Lataif ya, dalam tafsir, ketika disebutkan ayat Hualladhi ba'atha fil ummiyyina Dia Allah yang mengutus di tengah orang-orang yang tidak bisa membaca. Maksudnya orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, seorang Rasul diutus. Itu bahasanya ba'atha, diutus. Ba'atha itu tahu kalau dalam bahasa Arab. Bahasa itu, itu orang yang sudah terkubur dibangkitkan. Itu bahasa namanya. Baik. Kata beliau Yuhyun nabi kitab Allah kita al-Mauta. Orang yang berilmu ini dengan kitab Allah yang mereka pelajari, mereka menghidupkan orang-orang yang mati. Wabi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla al-jahli wal-rada dengan dengan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka pelajari. Mereka menghidupkan orang-orang yang jahil dan orang-orang yang Sudah jatuh di dalam jurang kebinasahan ya. Ini memang tugasnya orang-orang yang berilmu Memberi kehidupan Memberi kehidupan dan Itu akan terasa nanti Apabila ada orang-orang yang pernah mengenal Kebinasaan dalam hidup, kehancuran, jatuh di dalam kekufuran, di dalam bidang. Kemudian dia kenal sunnah. Maka dia akan tahu betapa ilmu itu menghidupkannya. Betapa ilmu itu menghidupkan dia. menghidupkannya. Ya. Dan itu Alhamdulillah. Orang-orang yang belajar itu. Setiap kali mereka belajar, Selama masih belajar dan mengajar Itu setiap harinya bertambah keyakinan dan Itu ciri ilmu yang benar Jadi Kalau seorang belajar Semakin dia belajar, semakin dia yakin Dan semakin tunggu di atas kebenaran Itu ciri dia benar, jalannya Ciri dia benar, jalannya dan Kebanyakan para ulama, para imam Kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Jadi dua yang menghidupkan kitab Allah dan sunnah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Tema Muhammad Kambing Kotilin di iblis akan ada Betapa banyak orang yang sudah terkapar mati oleh iblis kembali dihidupkan oleh orang-orang yang berilmu. iya Iblis dan barat tentaranya Syaitan ini Tumisinya menyesatkan manusia Mencari pendukung Sebanyak-banyaknya Maka dibunuhlah banyak manusia Supaya jatuh di dalam Kesesatan Orang-orang yang sudah terbunuhi oleh Iblis Itu dihidupkan kembali orang-orang yang berilmu Dengan ilmu Wa kammin dhalin ta'ihin hadau. Dan betapa banyak orang tersesat, kebingungan, itu diberi hidayah. Oleh orang-orang yang memberi ilmu ini. Wa ma'asna atharahum, wa ma'asna atharahum al-nas. Betapa indah pengaruh-pengaruh mereka di tengah manusia. Ia, ya, makanya kalau pengen pahala yang tidak terhingga, pahala yang paling besar, itu. Naiklah ketingkatan orang-orang yang berilmu So, orang-orang yang berilmu itu Berilmu dan beramal dan berdakwah dengan ilmunya Itu mendekati kedudukannya para nabi dan para rasul Bahkan mereka adalah pewaris-pewaris para nabi dan para rasul Dan menggantikan tugas para nabi dan para rasul Coba betapa banyak manusia yang tersesat Tersesat ini dua makna ya ada yang tersesat keseluruhan, misalnya dia kafir, dia jatuh di dalam bid'ah yang menghancurkan, diberi hidayah oleh para ulama, masuk kembali ke dalam Islam atau dia kembali kepada jalan yang lurus. Atau dia tersesat di satu masalah, ketemu orang yang berilmu, diterangkan kepadanya yang benarnya, maka dia kembali lagi kepada jalan, kepada jalan yang lurus, Iya yeah. Itu cuma perlu guru, dia perlu tanya kepada orang yang berilmu Agar supaya dia diberi hidayah Di dalam hal tersebut Jadi pengaruh mereka itu paling bagus Dan itu pahala yang tidak terhingga Karena itu amalan jariah yang tidak terputus itu Salah satunya adalah ilmu ilmu yang bermanfaat Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu atharahu. Sungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati, itu salah satu penafsirannya dihidupkan dengan ilmu Dan kami yang mencatat jejak-jejak mereka Salah satu penafsirannya Mencatat dari Amalan-amalan kebaikan Yang mengalir, yang dia tinggalkan di tengah manusia Dan tidak ada yang lebih hebat daripada ilmu di dalam hal itu Iya Makanya orang yang belajar Orang yang sampai kedudukan para ulama ini orang yang paling banyak kebaikan dia. Semisal dengannya orang yang berada di sekitar ulama ini, ada orang-orang yang dia tidak belajar, dia tidak belajar, tapi mungkin pahalanya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibayangkan bagaimana pahala untuk orang ini. Iya. Pada seorang syekh yang bernama Muhammad bin Atiq. Dia Mufti Tanah Hijaz di masa dahulu Beberapa ratus tahun yang lalu Beliau ini anak seorang fakir Ya Biasa ke masjid, cerdas, terlihat Tiba-tiba suatu hari Enggak kelihatan di masjid Penduduk masjid pun tanya kemana anak ini Maka ada salah seorang di situ dari orang yang Baik subhanallah, nah disebut namanya di biografi Sebut orang baik begitu Dia datang ke rumah Eben Atik itu Ya tanya mana anak itu? Kata ibunya Anak anak ini sedang kami persiapkan Untuk berangkat kerja ke Kuwait Waktu itu Saudi masih Masih apa namanya Negeri Miskin waktu itu Mau dipersiapkan bekerja kemana? mana? Ke Kuwait Kata orang yang soleh di masjid ini Katanya dia ini nggak cocok untuk bekerja dia cocoknya belajar, cocoknya belajar. Tapi kami ini perlu perlu nafkah, tidak ada yang menafkahi kami. Kami harus kirim anak ini bekerja. Kata orang soleh ini, saya kirim dia belajar, seluruh nafkah kalian saya yang tanggung. Iya, maka beliau kirimlah Syekh Ahmad bin Atiq ini belajar keriyat. Waktu itu bumi ilmu di Riyadh banyak para ulama di sana. Dan kembali beliau menjadi orang yang sangat bermanfaat, negerinya bahkan untuk tanah Hijaz semua, Mekah, Madinah, itu merujuk kepada fatwa-fatwa beliau. Kira-kira antum -kira bisa bayangkan betapa banyak pahala orang yang membiayai Syekh Ahmad bin Atik ini belajar. Dia ini menjadi sebab. Ini anak menjadi seorang alim yang bermanfaat bagi manusia jelas ya. Jadi kadang ada pintu kebaikan itu, kita bisa lakukan. Cuman kadang ya seperti itu. Masa kita ini selalu harus kita renungi. Ingat, kita ini berasa di masa yang kita harus lebih banyak menggembleng diri kita. Iya. Menggembleng diri kita. Mungkin ada pintu kita bisa membantu para penuntut ilmu, menjadi orang tua asuh. Ya santai-santai ya, juga, oh itu gampang nanti lewat aja nah. Padahal itu kebaikan belum tentu dia berulang untuk dia, misalnya Jelas ya? Sama dengan orang-orang yang dalam kegiatan kebaikan seperti ini, misalnya Menjadi orang yang menyiapkan fasilitas Orang belajar, orang mendengar ilmu ya. Dia mungkin bukan orang yang berbicara, tapi dia memfasilitasi manusia belajar Membuat masjid, tempat-tempat ibadah, memudahkan para penuntut ilmu belajar itu orang-orang pahala juga mengalir untuknya Pahala mengalir untuknya Maka Jadilah orang yang berilmu Jadilah orang yang belajar ilmu Dan jadilah orang yang cinta kepada orang yang berilmu Dan cinta kepada orang yang belajar ilmu Dan jangan jadi orang yang keempat Orang keempat ini Nah itu dari segala sudutnya itu yang dikatakan di dalam Al-Qur'an ya ya tidak akan sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu ya. Jadi, kalau misalnya dianggap dirinya Oseh tidak mampu belajar IQ saja kurang walaupun ini kalimat sebenarnya kalimat berasal dari orang putus asa ya. tapi kalau ada yang seperti itu berbicara maka dia jangan luputkan kebaikan untuk dirinya banyak pintu ilmu yang lain ya. Dia tetap hadir di majelis Stalin. Hadirnya saja, walaupun dia duduk, duduk di situ ngantuk, itu tetap dapat pahala. Ya, tapi jangan ngantuk ya kalau datang pengajian. Ini <laughs> saya hanya berbicara tentang pahala saya, bukan saya suruh orang ngantuk. Ya. Dia hadir, walaupun dia tidak paham misalnya, tapi dia ingin hadir. Itu dari sebab Allah menjaga dia, memberi istiqamah untuknya. Ini hal-hal perlu perlu dipahami. Ya. Sampai sekarang kita kena ujian ya. Ini ujian kita, ini fitnah dengan HP-HP yang berada di tangan ini. Itu fitnah ya. Subhanallah. Kalau kita tidak bersegera dengan kebaikan, menggunakan HP itu dengan baik, betapa banyak masalah untuk kita terkait dengan HP. Padahal jempolnya itu kalau dia pakai-pakai, cuma ngirim-ngirim saja ke teman-temannya, ada talim, ada kajian, Hah? Dia sudah dapat pahala kan begitu. Saya tidak bilang kirim faida faida ya. Soal sekarang ini share share faida ini. Saya takut takut juga untuk orang-orang pemula ini. Saking semangatnya semua dia share. Ya ular pun dia share juga. Tahu bahasa ular? Di masa dahulu itu ahli hadith Kalau orang yang ngambil sembarangan tidak periksa periksa, itu pencari kayu bakar di tengah malam. Dia pergi cari kayu bakar, tengah malam, tidak bawa lampu Bagaimana caranya dapat kayu? Cuma meraba-raba Yang panjang-panjang lurus, nah ini kayu nih Panjang-panjang lurus kayu Dapat panjang-panjang lurus ular, masukin juga sama dia Hanya kena gigit sama ular Nah itu penjaga, pencari kayu bakar di malam hari namanya Dapat faedah, dapat Informasi dapat ini oh langsung oh ini bagus ini kayak saya, saya Dia belum tahu bahwa itu kalau dikalakan orang yang berilmu dikasih seperti itu mungkin dipentungi kepalanya. Ini kamu kasih racun ke saya. Jelas ya? Apalagi kalau dia sampaikan hadit-hadit lemah, hadit-hadit palsu. Ini jangan sampai bersyarikat dalam berdusta atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia share dari orang yang jelas, dari sumber yang terpercaya Guru yang benar, itu enggak ada masalah Itu bagus Itu peluang amal di situ ya, Tapi kalau berita pengajian yang baik Dari guru yang baik, lurus akidah dan manatnya Dia bagi ke orang Dia ikut dapat pahala ya. Ada orang dapat hidayah, dia menjadi sebab Itu lebih baik untuknya daripada dunia dan segala isinya Daripada dunia dan segala isinya Baik Kemudian kata beliau dari tugas orang yang berilmu itu yang fu'an dinillahi tahrifal ghalid. Mereka meniadakan dari agama Allah tahrif, pembelokan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim Akhirnya orang-orang yang berilmu itu orang yang paling pertengahan. Orang yang paling seimbang, paling wasathiyah. Kalau bahasa orang sekarang paling moderat. Itu orang yang berilmu makanya tidak perlu bicara tentang moderat itu kepada orang yang berilmu sebab dia orang yang paling bagus, paling lurus sikapnya jelas ya orang-orang yang ekstrim menyimpang, ada yang menyimpang, ada yang ekstrim itu orang yang berilmu yang mengingatkan tentang sikap ekstrim tersebut dan itu tugas mereka halal dan mereka juga memelihara agama Allah ini dari jalannya ahlul batil kalau ahlul Batil itu tugas Al-Ahlul Ilm menerangkan kebatilan mereka wa ya. ta'wilil jahirin wa ta'wilal jahid wa ta'wilal dalil dan mereka yang menerangkan menjaga agama Allah ini membersihkannya dari ta'wil orang-orang yang tersesat ini kalimat dari Imam Ahmad beliau ambil dari sebuah hadith ya, hadith yang Hasan dari berbagai jalur perhiwayatannya dan itu tugasnya orang-orang berilmu Tugasnya orang-orang yang berilmu. Ia, jika orang tidak memiliki fungsi-fungsi yang seperti ini, itu bukan orang yang berilmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yahmilu hada hada din bin kulli khalafun uduluh. Yafuna anhu tahrij al walid, wadhihala al mubatirin, wataqwil al jahilin." Sungguhnya ilmu ini pada setiap masanya akan disandang oleh orang yang paling adilnya, paling pertengahannya, paling lurusnya. Apa tugas mereka? Perhatikan ini, tugas orang yang berilmu. Kalau lihat pada guru Dia lakukan tiga tugas ini yaitu ciri guru yang bagus Iya, yeah. Mereka membela agama Allah Dari penyelewengan Yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim Mereka membela agama Allah Dari Jalannya orang-orang yang batil Ahlul batil Dan mereka membela agama Allah Dari takwilnya orang-orang jahil Dari ta'wil orang-orang jahil itu tugas orang yang berilmu. Tugas orang yang berilmu. Baik. Dan ahlul batilin ahlul bidah yang ekstrem ini disifatkan oleh Imam Ahmad yang ya, mereka inilah yang memasang bendera-bendera bidah fitnah. Dan mereka ini yang melepas tali-tali fitnah. Mukhtalifina fil kitab. Mereka inilah ahlul bidah yang berselisih di dalam Al-Qur'an dan ahlul bid'ah inilah yang berbicara tentang Allah, berbicara atas Allah, berbicara tentang Allah, berbicara tentang, Allah, berbicara tentang kitab Allah tanpa ilmu. Dan maha suci Allah dari ucapan orang-orang yang zalim seperti ini. Dengan kesucian yang paling tinggi dan besarnya al ya, begitu sifatnya. sembarang berbicara. Berbicara atas Allah dengan nama Allah pada kitab Allah tanpa ilmu. Sembarangan saya. Ya. Sembarangan. Kadang menafsirkan sesuatu, tidak yang pernah mendahulunya. Tidak yang pernah mendahulunya. Itu namanya berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya ya orang-orang, subhanallah. Karena hafal Quran, dia tahu Al-Quran. Bisa disebut halaman-halamannya, nomor-nomornya. Tapi kalau dia menafsirkan ayat. Tafsir anta berantar, tidak tahu berasal dari negeri mana. Keluar dari kantongnya sendiri. Tidak ada yang pernah mendahulunya. Ya. Jangankan dari orang yang berilmu. Dari makhluk yang hidup pun tidak ada yang mendahulunya. Ini dari hal yang berbahaya. Bicara tentang kitab Allah tanpa sampai ilmu makanya perlu, ada orang-orang yang berilmu menerangkan kalau orang-orang yang berilmu, diam-diam saja oh diam-diam saja, ini masa kita moderat sedikit ya. jangan terlalu apa namanya keras terhadap orang ya Masya Allah memperbaiki, dibilang keras sudah mau jatuh di jurang, jangan kamu tolong, itu terlalu keras terus bagaimana? ya biarkan saja, kamu moderat, biarkan saja jatuh di jurang Nah, itu bahasanya sebenarnya begitu hakikatnya. Tapi mereka nggak paham, mereka berbuat seperti itu. Ya. Mereka berbuat seperti itu. Ulama itu ketika meluruskan itu kecintaan terhadap umat Islam dan kecintaan terhadap agamanya. Cintaan terhadap agama. Makanya subhanallah. Disebut ya di, dari Umar bin Khattab, beliau masuk ke sebagian wilayah Syam, mendapati orang-orang Nasara. Orang sudah tua, runtah, tapi masih beribadah di gereja gereja Maka Umar ibn al ta menangis. Melihat itu. Beliau menangis. Aminatun nasibah, taslana ya. ranhamia. Beliau ingat ayat itu. Sudah bersungguh-sungguh di dalam beramal, bercape capek tapi masuk di dalam neraka yang nyala-nyala. Nah, itu kan seperti itu, jadi dibangun di atas keimanan dia capek apapun melakukan ibadah apapun ujungnya masuk ke dalam neraka Umar menangis, kasihan kepada orang itu nah, itu rahmat umat Islam rahmat para ulama terhadap orang kafir pun menangis seperti itu apalagi terhadap umat Islam apalagi terhadap Ahlul Bidah yang keliru jalannya tapi masih umat Islam para ulama ketika berbicara itu karena rahmat terhadap mereka tapi bukan didiamkan Mendiamkan namanya itu berkhianat terhadap agama. Apa jadinya kalau pada hari kiamat si alim di berdiri depan Allah, kemudian ditanya, kenapa agamaku ya dirubah seperti ini, diperlakukan seperti ini, kemudian kamu diam-diam saja? Nah, itu pertanggungjawaban akan ditanyakan. Jelas ya Tapi ini bagi sebagian orang yang tidak mengenal ilmu liku-liku ilmu itu hal-hal yang aneh dan asing ya. baik. Maka di akhirnya di akhir dari khutbahnya ini khutbah pendahuluannya kata Imam Ahmad, "A'udzu billahi min kulli Maka kita berlindung kepada Allah dari segala fitnah yang menyesatkan. Wa ala Muhammadin an-nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Ini pendahuluan Imam Ahmad. Setelah itu baru beliau berkata amma ba'du. Ba amma ba'du. Ba Kemudian beliau bawakan pembahasan-pembahasan seputar bagaimana teguh di atas Islam dan sunnah. Ya. Bagaimana teguh di atas Islam dan Sunnah. Ini ada lebih daripada 60 pembahasan seputar pembahasan akidah Dan inilah yang perlu dipelajari. Makanya kalau mau tegar di atas Sunnah itu, ya ini sekarang ada istilah-istilah pemuda hijrah, hijrah. Walaupun bahasanya juga agak aneh saya dengar ya. Tapi saya anggaplah tidak apa-apa, hijrah, hijrah tanda petik, ya sebab hijrah itu kalau asal kata penggunaan, hijrah itu artinya dari negeri kafir ke negeri ke islam, itu asal penggunaan tapi memang kadang hijrah bisa bermana hijrah dari maksiat kepada ketaatan, hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik hijrah dari lingkungan yang misalnya yang tak bagus kepada lingkungan yang bagus itu ada secara bahasa, tapi kalau asal penggunaan kata hijrah itu asalnya kalau digunakan dalam Al-Qur'an itu maknanya hijrah dari negeri kafir ke negeri apa? ke negeri Islam, kasih juga kan kalau dikatakan pemuda hijrah oh berarti kita klaim dia kafir tadinya sekarang masih hijrah jadi saya agak aneh juga sebenarnya makanya saya bilang kasih tanda petik saja maksudnya hijrah yang saat itu tadi ya jelas ya eh, ini mau hijrah, mau istiqamah tapi tidak belajar ya tidak belajar ya. hijrah apa yang penting ya Enggak ada masalah penampilan, keren saja, nggak apa-apa. Hah? Mungkin rajin ke masjid, Pandi baca Al-Qur'an, bagus melagu-lagu. Baca Al-Qur'an, jelas ya kalau ta'lim dia datang. Itu disyukuri, kita syukuri hal yang seperti itu. Tapi itu bukan jalannya. Mau jalan benar? Belajar. masih bilang kalau hijrah benar dia hijrah, dia pasti belajar. Sebab itu obatnya Belajar, ambil kitab akidah dari akidah salaf seperti Mama Ahmad ini Baca pada guru dari awal sampai akhir sampai selesai nah, Itu baru benar berhijrah Baru benar berhijrah Sebab artinya dia bangun pondasi di dalam hatinya Ada pijakannya untuk bisa istiqamah Kalau seperti itu tadi, walaupun kita syukur ya, kita senang Banyak yang Apa namanya, senang untuk Beribadah, ta'atan, rajin sholat Tapi kalau dia tidak punya hal ini ya Jangankan orang yang tidak belajar Musaddad bin musarhat saja Imam Ahmad menangis ketika beliau menulis surat seperti ini Bagaimana pula dengan orang yang tidak pernah belajar Dari keyakinan ahli sunnah Dari sunnah yang diajarkan oleh nabi, para sahabatnya, para tabi Yang merupakan ciri pembeda antara orang yang lurus jalannya dan orang yang tidak lurus jalannya ini hal yang dikenal di kalangan para ulama dari masa ke masa. Itu pembahasannya lebih terang daripada seluruh pembahasan fikih. Mau pembahasan salat pembahasan tohara, ini lebih terang dan lebih jelas. Kau tidak dipelajari. Makanya dari ciri ahlul bida itu, kalau dia menggambarkan bahwa pembahasan akidah itu, itu pembahasan sulit. Pembahasan akidah itu samar-samar. Nah, itu ciri ahlul bida. Kalau ahli sunnah tidak ada. Pembahasan akhidah itu, itu pembahasan yang paling terangnya Paling indahnya, paling memikat jiwa, paling menguatkan hati Diulangi dalam sehari seribu kali pun tidak apa-apa Sebab itu adalah hal yang paling pokok Bayangkan akhidah ini diterima oleh Al-Bukhari dari lebih seribu gurunya Semuanya mengajarkan akhidah yang sama ada yang bersilisih Itulah sunnah yang terkenal Cuma sekarang karena sunnah ini jarang dibahas, jarang dikaji Akhirnya orang tidak kenal Orang yang mengajarkannya dibilang Wahabi, Hah? orang yang mengajarkannya dibilang ini ustadz, dia cocoknya untuk kalangan tertentu, Tidak cocok untuk publik umum, masya Allah, komunikasi publik lagi, ya. ini hal-hal yang harusnya diperbaiki ya. ini dari teman-teman belajar, ini mana-mana besar ya, dari wasiat Imam Ahmad ini. Hanya saja waktu membatasi kita Mudah-mudahan apa yang diterangkan Bermanfaat untuk semuanya bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua Dan saya berterima kasih kepada teman-teman di masjid yang baik ini Salah satu markas dari Markas Ahli Sunnah Semoga bisa menjadi pintu kebaikan Dan saya juga selalu menghimbau kepada seluruh kawan-kawan yang belajar Dari para penuntut ilmu Kita masih di masa pandemi ya apa-apa yang disuruhkan dari protokol kesehatan oleh pemerintah dari hal-hal yang bagus menjaga keselamatan bersama harusnya orang yang belajar itu orang yang paling pertama mematuhinya dan orang yang paling pertama di dalam apa? di dalam menjaga dan melestarikannya ujian itu kadang panjang perlu kesabaran itu pintu pahala ya. jangan berpikir oh ini, ini kita sudah lama, sudah bosan ya, perlu ganti cuaca Ya, perlu ganti cuaca. Kadang sebuah ujian itu berlangsung ya dengan waktu-waktu yang Allah tentukan dan kita selalu mohon kepada Allah semoga ujian dan cobaan ini diangkat dengan segera dan secepatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat dan kesehatan kepada kita semua, menjaga kita semua istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah dan menjadikan kita semua sebagai Orang-orang yang menjadi sebab manusia mendapat hidayah dan petunjuk, kunci yang membuka kebaikan. Bukan orang yang menjadi sebab manusia jatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan. Bukan menjadi kunci di dalam kejelaikan. Inna huwa liyudhalika walqadiru alaih, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wabihamdik, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfirquwatu bilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.